Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin kita bisa berjumpa lagi anak-anakku bersama Ustadzah di sini akan memberikan pelajaran tematik ya tetap di tema satu namun kita sudah sampai di subtema yang kedua yang berjudul tubuhku nah beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang Memperkenalkan diri ya, sekarang kita akan belajar tentang tubuhku Pembelajaran yang sudah sampaikan kali ini adalah pembelajaran 1, 2, dan 3 Oke anak-anak sudah siap ya Oke sekarang kita lihat di slide yang pertama Wah kita akan bernyanyi, ayo bernyanyi dulu yuk bernyanyi apa Ustadzah ini lo anak-anak lagu yang berjudul Dua Mata Saya ciptaan dari Pak Kasur bagaimana lagunya dengarkan ya Ustadzah akan beri contoh dua mata saya hidung saya satu satu mulut saya tidak berhenti makan dua tangan saya yang kiri dan kanan Dua kaki saya Pakai sepatu baru Nah, anak-anak lagu Dua Mata Saya ini Insya Allah sudah pernah kalian dengar ya Waktu sekolah di TK kemarin Sama gurunya sudah pernah diajari lagu Yang berjudul Dua Mata Saya Nah, ada apa Usada? Kok Usada memberi contoh lagu ini? Iya, karena kita akan belajar tentang anggota tubuh kita Tarat, ini dia. Mengenal anggota tubuh. Kita baca dulu ya tulisan yang sebelah kanan. Tubuh adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita lihat gambar di samping kiri yuk. Nah, di sini, usahda memberikan contoh gambar Benny. Benny menyebutkan nama-nama anggota tubuhnya. Kita mulai dari yang sebelah kanan atas ya. Di situ ada kepala, lalu telinga, kemudian pipi, jari, lalu tangan, dagu, dahi, mata, hidung, mulut bahu, kemudian kaki. Wah, banyak sekali ya ternyata anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, anggota tubuh ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur ya salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah Oke, sekarang kita beralih ke slide yang berikutnya. Ada apa ini, Ustazah? Teman-teman kok kelihatannya gembira sekali? Oh, ternyata mereka sedang menggerakkan tubuhnya. Ayo, gerakkan tubuhmu. Nah, supaya badan kita sehat, apalagi di masa seperti ini ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Tidak hanya makanan yang sehat yang harus kita konsumsi, tapi kita juga harus menjaga kebugaran tubuh kita, salah satunya dengan bersenam lah. Ternyata senamnya bisa dilakukan dengan bernyanyi. Yuk, ikuti Ustada. lagunya berjudul Kepala bunda lutut kaki seperti ini lagunya kepala bunda lutut kaki lutut kaki kepala bunda lutut kaki lutut kaki mata telinga hidung dan pipi kepala Bunda lutut kaki Lutut kaki Nah anak-anak ketika kalian menyanyikan lagu ini Nanti kalian juga menggerakkan tubuh kalian ya Supaya bertambah asik Jadi olahraga yang kita lakukan Tidak merasa jenuh Atau membosankan Karena diiringi dengan lagu Oke okay. Sekarang kita akan bahas Tentang kegunaan Anggota tubuh Kalau tadi kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang kegunaan anggota tubuh. Yuk, kita baca dulu, yuk. Allah menciptakan segala sesuatu pasti tidak ada yang sia-sia. Nah, begitu juga dengan anggota tubuh kita. Pasti semua ada kegunaan atau manfaatnya. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Di sini ada Beni yang sedang bermain sepak bola. Nah, kita lihat ya, kita baca ya tulisan di sampingnya Kalau kita lihat gambar di samping ini, maka guna kaki adalah untuk menendang bola loh Memangnya adalah lagi gitu, tau kegunaan kaki ada, yaitu untuk berjalan Itu yang utama kan, kalau untuk menendang bola itu salah satunya Ada yang lain, bisa untuk melompat bisa juga kan Nah, ternyata banyak ya kegunaan kaki nanti kalian bertanya ya kepada ayah dan bunda kalian apa saja ya kegunaan anggota tubuh kita yang lain misalnya mata untuk apa mata kemudian telinga lalu tangan atau anggota tubuh yang lainnya oke sekarang kita akan mengenal panca indra apa itu ustada panca indra kita baca dulu ya Manusia memiliki 5 indera Karena itu disebut panca indera Jadi panca itu artinya 5 ya Apa saja sih panca indera manusia Ayo kita lihat gambar berikut ini Tarat, Ini dia Yang pertama panca indera Yang pertama adalah lidah Di sini ada Udin sedang Sedang apa itu ya sedang memegang makanan ternyata jagung anak-anak jagung sedang dimakan sama udin udin makan jagung rasa jagung manis yang bisa merasakan manis adalah lidah jadi lidah adalah Indra berasa kalau kalian makan sesuatu pasti yang merasakan kan lidah toh. ya kan kalau makan permen rasanya juga manis kalau makan obat pahit ustada Bagaimana kalau kalian makan cabe pedas kan lidah juga yang merasakan jadi lidah disebut dengan indra perasa Kita lihat lagi ya indra yang berikutnya ada indra apa ya ini dia Lani sedang membawa apa itu anak-anak Dia sedang bawa bunga setangkai bunga sedang dia cium Lani sedang mencium bunga, bunga berbau harum. Yang bisa mencium bau adalah hidung. Jadi, hidung adalah indra pembau. Kalau tadi lidah indra perasa, yang hidung adalah indra pembau. Sekarang berikutnya, kulit. Nah, kalian lihat di sini ada Siti sedang memegang boneka. Boneka yang dipegang Siti Buat dari bulu Coba kita baca ya Siti sedang merasakan Kelembutan bulu-bulu boneka Yang bisa merasakan Halus dan kasar Benda adalah kulit Jadi kulit Adalah indra peraba Apa anak-anak Indra peraba Kita sudah mempelajari Tiga ya tiga Indra sekarang tinggal dua dong yang berikutnya adalah mata. Beni sedang membaca ini anak-anak kita baca ya. Beni sedang membaca tulisan dari buku bisa dilihat oleh Beni dengan menggunakan mata. Jadi mata adalah indera penglihatan. Oke tinggal satu indera apa ustadzah? Nah di sini Dayu Dayu ternyata sedang Melakukan apa ya Ini sedang mendengarkan sesuatu Musik sepertinya Telinga Dayu sedang mendengarkan suara musik Suara musik Bisa terdengar Karena Dayu memiliki telinga Jadi telinga adalah Indra pendengaran Nah kita sudah belajar 5 panca indra ya Panca tadi kan artinya 5 Jadi sudah yang pertama tadi ada telinga, kemudian ada hidung, ada kulit, kemudian ada eh, mata, lalu ada lidah Oke anak-anak kita langsung menuju ke slide berikutnya ya Nah anak-anak sekarang kalian kan sudah kelas 1 Jadi harus lebih banyak belajar ya Belajar membaca misalnya Contoh kalian lihat di sini Posisi duduk saat membaca Ada aturannya loh anak-anak Supaya tulang punggung kita tidak sakit Lihat kalian eh, apa Kalian perhatikan gambar nomor satu Di situ adalah posisi duduk yang paling benar Yaitu tegak lurus seperti itu Buku ditaruh di meja Kamu duduk yang tertib Uh, punggung kamu, kamu luruskan supaya tulang kamu nggak mudah bengkok kamu lihat gambar nomor 2 itu adalah posisi yang salah karena apa? terlalu ke depan, jadi bengkok ya tulangnya itu, demikian juga gambar yang ketiga, terlalu membungkuk maka tulangnya juga akan lekas bengkok juga jadi yang paling benar adalah gambar nomor satu posisi duduk saat membaca Nah sekarang begitu juga kalau kalian sedang membaca buku Jarak mata ke buku juga harus diperhatikan anak-anak Jarak mata ke buku saat membaca kurang lebih 30 cm Kamu nanti tanya bundamu atau ayahmu 30 cm itu seberapa ya? Nah kamu lihat gambar yang nomor satu ini adalah gambar yang paling benar Ini adalah posisi jarak mata ke buku saat membaca yang paling benar kalau gambar nomor 2 salah karena itu terlalu dekat Apalagi dengan gambar yang nomor 3 Sambil tiduran ini salah sekali anak-anak ya Kalau kita membaca sambil tiduran Wah nanti bisa-bisa mata kita mudah rusak Nah sekarang kita akan bernyanyi lagi ya Menyanyi sambil mengenal bilangan Ada lagu lagi jadi hari ini kita belajar tiga lagu anak-anak tentang nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La la la la la la Nah itu tadi Kita sudah belajar Mengenal nama-nama jari Dengan lagu Oke anak-anak Sekarang ini ada jari-jari Ada jari-jari siapa ini Nah ternyata kita akan belajar Mencocokkan Atau memasangkan jari Gambar jari dengan bilangan Yang ada di sampingnya Ini ustada sudah kasih satu contoh ya Yang ditarik ustada Dengan garis ini adalah angka 7 Nanti kamu belajar ya sama ayah bundamu di rumah ya Yang bentuknya seperti gambar paling atas Angka berapa ini Yang gambar nomor 2 Dan seterusnya nanti kalian tebak sendiri Oke okay? Sekarang terakhir ya Ini loh cara menjaga kesehatan badan Nah cara menjaga kesehatan badan sebelum tidur Supaya badan kita menjadi bugar ketika pagi hari Kalian harus menggosok gigi dulu baru kemudian pergi ke tempat tidur atau ke kamar kamu. Jangan lupa anak-anak berdoa ya. Kemudian kalau sudah matahari mulai muncul kalian harus bangun, laksanakan salat subuh. Nah, seperti Siti ini ketika bangun sudah sehat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 bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh